Oke okay, bro, uh, di sini saya akan unboxing. Saya di sini pesan ini, pesan prehab race dari tokonya. Mana ini? Saya lupa. Dari tokonya Mode Bike ya. Pengirim Mode Bike. Saya pesan Race Pro. Yang pro. Jadi, berisik banget nih anak-anak. Kita langsung saja kita buka dan cek. Ya. Okay. Apakah sesuai dengan permintaan prihabnya Rise pro ya permintaannya itu race pro kita cek sobek saja di sini ya. Untuk packingnya sendiri, rapih ya. Aku rapih, jadi sini kok ininya United. Nah, okay. mungkin hanya uh, packingnya saja. Nah, Hai, Ini saya beli di kisaran harga, saya oh enam Gak ada motor lewat. ini, ini. ini. ininya black pro ini jangkrik sudah jangkrik dan tentunya udah bearing lo. Oke. Oke. Oke. yang kita dapatkan ini adalah hub depan Race Pro. Oke, okay, pro Sesuai dengan pesanan uh, pesanannya race pro. Oh, uh, lancar sekali. Ini udah uh, aduh, mantap ya. Ada bearing full bearing ini yang 32 hole ya, 32 lubang jeruji -jeru ini dengan 6 bolt ya. Artinya 6 baut buat rotornya ini. dari sini mendapatkan satu buah hub depan dan QR. -nya. Ya, di arahnya ke depan ya. Oke okay. Selanjutnya kita akan Buka yang Hub belakang Hub belakang Ini dia hmm, Karena yang menjadi Suara jangkrik itu adalah Hub belakang Seperti itu Oke. Okay. Oh ini 3.6. Kita cek ya apakah sesuai dengan permintaan. Oke. Iya. Oke, okay. kita mendapatkan belakang race bro warna hitam race bro Oke okay. ini suaranya bro lumayan ya cantiknya katanya kayak streamer Sudah bering juga ya, sangat lancar sekali, lancar sekali ini, bro. Oke, okay. oke, okay. untuk QR -nya. ini, QR nya ya, uh, sejauh ini saya sangat. Uh, puas sekali ya berbelanja di tokonya tadi siapa Udah lupa aku mode bike ya di mode bike artinya pesanan saya itu sesuai ya dengan apa yang saya inginkan ya. oke okay, mungkin itu saja ulasan uh, dari saya sampai jumpa di build up berikutnya